Go, go, go, go. Kirana -kira sepi, Mbak. Emang tambah hancur, boleh, boleh. Pasti mungkin, suka, nyambut buat gaya, mau ngono-ngono ya. Tetap, tapi panggang suka. Sengkere, nyambut buat ngalor, ngidul suruh santri, berjaga, sanlakar, wan panggah Wa itu, tapi saban Nah, harus tetep eh batune kuwatane nang musuh-musuh HP-e menawa tetep siap ngap oh nah, baby, baby. Lo, dan itu putih lah boleh aduh ini Sawo, kabin, masa kabin, materi berikut ini, berapa Oih, ini, kalian? Stori ngopi geden Oh ngopi geden sih bawa ya. orangnya sih Aduh. langsung nyetori nih gi, ngei nih, ta tak ta halo, hey, ye, ayo guys nai di, ngopi, mopikite ngite ngei oh iyo aku, ke, mantap. mainan kopi, kopi. Nah. Mana Dinda? Badan, dan. Kopi apa? Cici. Coklat. terus Mbak. Oh, groto groto wah mati Jualah. Apa bom? Halo. Ini susah Cung. Cung. Ya, si nah, yo. Oke, diutut barang gue. Wah, iyo, diutut nanti udah. Eh, bener ke sini, guys. Ya, diurapu foto. Bener, aku mau pulang. Oke, pamui. Jangan lupa, gila. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. sandal Pacaran, pas waktu hajar, pas macan wah, jans, semacam, nejus, nih, jans, matemat, aduh, hei. wah, lanjut, apa loh, eh, dan ini angkat pacaran ini kereton gue, sepatu Nino ini, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, lagi pacaran eh, eh, eh, eh, eh, terus eh, eh, Piye ki? Brek to Sandal Eh, ternyata. Oh, oh, Woi. Nah, ini obrolan. Ini dilihat oleh Om Raku <Babak�> Agung Kenapa Aku mati. Bete, saya kamu nih sini habis. Saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, malam kamu kok kayaknya? kenapa mas? jelasan, dah ini, mas Lekal. pacaran. Jelas, pacaran terus, ini sandal, mas ini sepatu, ya, sepatu bang <laughs> Iya. radio iya mas apa Kalian kalian Indonesia dan mana ini? Mau ini mas, ya si Cici, si Cici, mau mau mau mau mau mau yang mau yang lewutang, mau mau yang lewutang, mau yang mau yang lewutang, mau yang Mata sangar wong itu ngobeng neng wae, seng wae neng wae itu usaha nih, disyukuri, ngobeng wae dong, ya siang, gantian dong, gak pun wae wae, ngapain wae wae wae, wae wae wae, wae wae wae, wae wae wae, wae wae wae, wae wae Orang pernah ke Brejad, nggak kelas, kelas, kelas, opo. Hai, kelas nggak mas. Taruh kredit untuk Brejad. Brejad, tio, koin ketemu nggak? Oder aku ingin nggak ngenok, ya, aku Nah, zaman hangus, mono. ganti barang. So, mana, mana, mana tuh? seliteng ini apa mas? bumbunya tumbar pericoba bapak Kita yang gede, kawan. Diwe, kawan. Diwe, kawan. Diwe, kopi kopi kebes <tuh. tuh> <tuh> Tidak lagi Baru mau Mau mau Mau Ini boleh Kan mulai kan mulai Nomor weh saya satu, nomor saya nomor satu, nomor satu, rame, satu, nomor satu, nomor satu, nomor satu, nomor satu, nomor satu, nomor satu, nomor Aku nomor satu, nomor satu, nomor satu, nomor satu, nomor satu, nomor satu, nomor satu, nomor satu, nomor satu, nomor satu, nomor satu, nomor satu, nomor satu, nomor satu, nomor terus nomor satu, nomor satu, nomor lagi ini aku jajan. bayi cilik kandang mas. berapa Kocok Eh, putar-putar ini tinggal sandar gue yang gini. Mana lah, eh. boleh.